Oke so guys, lagi dalam pencarian slot gacor hari ini di channel kesayangan kalian Kita akan mencari setiap harinya slot-slot apa yang lagi gacor ya guys Ya, tentu saja menggunakan pola-pola menarik dari kakek anjay Oke okay guys, gak perlu pakai lama, mari kita gaskan Semoga hari ini kita berhasil menemukan yang mantap jiwa Oke, okay, kita gaskun